Ya besok. Aku ini Kita Kita kita dapat apa, -apa. Hmm. Kita Man, -bisik -bisik. Yes. <sukur> apa guys? Dabat Ayo main. Terima kira punya enggak sih iki ini bukan bukan ke belakang, langsung dendam ke ya Terima Yeah